Oke kali ini kita coba untuk video perbaikan Jadi ini ada koda 125 Yang ada trouble di lampu sen Kita coba Lampu sen sebelah sini nyala dan bunyi Tapi yang satunya bunyi aja dan gak nyala Kalau belakang emang gak ada lampu sennya. Nah Nah untuk masalah seperti ini Oh tapi di sini nyala ya berarti ya tombol semuanya sebenarnya berfungsi cuman ada problem di lampunya ini nah. untuk troubleshootingnya untuk pencarian masalahnya tentunya kita harus mengurutkan dari lampu sini sampai ke pengkabelannya ada masalah mungkin di soket kah atau memang solderan atau lampunya ini memang mati Biasanya sih yang paling sering ada di soket Kita periksa Jadi sekarang kita harus buka bagian ini Untuk buka bagian ini Hanya perlu mengeluarkan beberapa skrup baut Di satu, dua, tiga, empat Ini ada segel Kita buka dulu ya Oke, okay. uh, ada customer <laughs> sedang dilayani oleh Warjo. Oke, okay, kita periksa aja ya untuk pengkabelannya. Nah, nah untuk ini, hmm, ini dia kabelnya. Mungkin kita singkirin dulu untuk kepalanya. Ini hmm. dicari aja, ini kabelnya kemana. Hmm, ini dia kelihatannya untuk soketnya ini baik-baik saja kayaknya oke-oke aja untuk soketnya ini Oke, okay. nah, untuk pencarian uh, masalahnya mungkin kita akan tukar soket sebelah kiri ya, yaitu yang ini. Untuk kita tukar dengan yang sebelah kanan. Yang ini, oke, okay, coba kita tukar ya. Ini susah kalau sambil pegang kamera nih. Soket udah ditukar, jadi otomatis harusnya lampu kembali kebalik. Kita coba ya? Oke, okay. yang sini masih mati meskipun udah ditukar. Berarti kemungkinan udah putus ini. Oke, okay. nah. Jadi ini lampunya dilepas. Untuk melepas ini lumayan repot tadi karena harus melepas keranjang sama ngelepas yang bagian depan. Yang bagian depan udah pasti lepas sih. Terus ini dicabut agak susah juga tadi. Ini karena unit baru bukan unit service ya. Kemungkinan lampunya ini akan dikirim balik ke pabrik. Terus kita minta lampu yang baru ya pastinya kita pastikan customer bukan dapat barang perbaikan tapi barang baru kenapa disimpulkan lampunya yang rusak karena e, lampu yang satu lagi nih dipindah ke soket yang sini masih nyala berarti soketnya nggak apa-apa ini nih dipindah kemana pun tetap mati berarti ininya nih nah kalau nunggu pabrik menerima barang ini, nunggu pabrik kirim balik. Nah ini kan nggak bisa dijual akhirnya. Nah tapi kami ambilkan satu lagi yang ada di gudang. Nah untuk segera dipasang sekarang. Coba kita pasang ya. Kita pasang dulu. Susah bener kalau sambil ngelengar kami. Pokoknya ini kita pasang di sini. Udah dipasang. Coba kita nyalakan. Nah bisa dong karena lampunya yang rusak. Kita kirim ke pabrik. Oke, okay, bosku. Itu aja untuk troubleshooting pemeriksaan uh, Oke, okay, jadi itu saja untuk video. Oke, okay, jadi itu aja untuk video troubleshooting pencarian Oh, aduh jadi gak fokus si anjing si anjing apa nah, pokoknya itulah bosku pokoknya itu tadi videonya jadi thank you jangan lupa like share and comment untuk tetap support channel kami ya bye